Nah, Jadi, Kakak sudah susun ini. Ya. Kalau PPT ini kurang lebih jadi ringkasan. Ringkasan kalau kalian mau review untuk ke MCK, ya. nah, jadi Kakak bikin menurut file Excel ya, yang jadwal IT kuliah itu sama soal operan untuk MCQ karena kalian pertama kali ya sama kakak pokoknya jadi kalau tipsnya kurang lebih kayak ini untuk MCQ kita di blok-blok preklinik ini jadi kita bikin dulu pemetaan ya mind mappingnya jadi setelah kakak baca kakak rekap di file Excel itu di blok sebenarnya kan judul bloknya ini homeostasis stres adaptasi dan metabolisme jadi ini ada empat empat komponen homeostasis ini yang normal kan. Ya. Ini kakak kasih uh, refresh ya, refresh dari definisinya dulu biar ketika uh, dia tahu dasarnya, tahu artinya lebih gampang ngehayalin penjabaran penjabarannya nanti. Nah, stres ini penyebabnya, penyebab yang merubah sesuatu yang normal tadi sehingga tubuh ini nanti adaptasi atau tidak. Nah, lebih kayak itu uh, tujuan dari pembelajaran blok mana kan. Nah sama nanti komponen-komponennya itu dijabarkan melalui reaksi-reaksi metabolisme. Jadi di blok ini ada ilmu basic dan paraklinik. Nah basic ini yang sebenarnya dari ilmu SMA. Nanti kalian ada beberapa yang harus kalian hafal itu ilmu histologi, fisiologi, dan biokim yang menunjang judul blok ini. Nah, para klinik ini sudah diperkenalkan. Para klinik ini ibaratnya jembatan, ya. jembatan menuju kalian nanti. Selain ini, rasanya blok imunologi infeksi itu kan menuju blok klinik. Nah, parah ya, parah itu kan artinya sekitar. Nah, jadi kalau diagnostik ini nanti, diagnostik ini ada yang pakai fisikal, sama yang pakai penunjang. Ya. Nah, sama nanti ada terapinya, terapi, ada obat. Sama yang bukan obat. Nah, ini daftar yang harus kalian persiapkan: review to yang menunjang homeostasis, jadi dari kulit, eh, dokumen, hepar, pankreas, ginjal, nah, saluran traktus eh, respiratorius, eh, hipofisis, ya, untuk master of gland, ini di otak, ya, adrenal, anak ginjal, sama kelenjar tiroid, ya nah kira -kira terakhir, ini kaitan nanti ke metabolisme kurang lebih kayak itu fungsinya jadi tahu struktur dari histologi nanti kita ke reaksinya ya. nah sebenarnya kalau biokim nah ini prinsip komunikasi ya satu dua tiga empat lima enam nah kurang lebih ada enam jadi komunikasi homeostasis ini yang dari sebenarnya mirip kayak blok 3 ya nah sama nanti enzim ini ini kayak uh, masih ilmu SMA, ya. nah. tapi yang selanjutnya ini yang lebih banyak aplikasi klinisnya, kami ya. tutorial. Nah kita uh, perkenalan dulu dengan rekapan soalnya. Coba baca gantian dari Savita, silahkan Savita. Tipe eksisi repair yang memperbaik memperbaiki lesi DNA yang hanya melibatkan satu bahasa nukleotida adalah ini jawab, eh, ya. kalau mau jawab Daval kalian nanya eksisi kan ya? eksisi pemotongan kan nah, santai bahannya kita satu bahasa, ya. nah jadi keywordnya dari bahasa base repair. Ya nah kurang lebih kayak lah teknik belajar MCQ jadi kalau kalian dapat rekapan dari kakak tingkat jangan pelajarin yang jawabannya jangan uh, terkait soal saja ya nah kalian coba usahain juga cari uh, dari pilihan lain itu kalau kayak ini nuklida dari per perbaikan ngontong tidak mismatch ya nah dan usahakan pakai sumber-sumber yang uh, valid ya jawabannya. Kalau bisa memang langsung IT dosen, cuman kakak ada file IT PowerPoint dosen kalian jadi kakak cari alternatif lain nah. eh, dari sini. Yang merangkumnya ini blok ini ka baran. Eh, kalau mismatch tidak cocok. Nah, kurang lebih ya Ini masih tipe-tipe yang eh, ini ya, C1. Apa? Cuman menghafal definisi belum yang aplikasi ya. Oke, silakan yang selanjutnya asmida coba, gantian. Asam amino sebagian ada dapat diubah menjadi glukosa melalui jalur glukoneogenesis. Asam amino ini disebut glukogenik, Buntak. Oke, nih dari keyword ya, Glukosanya. Nah. nah Kalau jalur ini, ini glukogula, neo, baru, genesis pembentukan. Jadi pembentukan gula yang baru. Nah, kurang lebih, jadi ada yang pakai glukogenik dan ketogenik. Nah, nanti ketogenik ada di kasus kencing manis biasanya. Diabetik ketoasidosis. Nah, ini spoilernya dulu. Nanti di blok klinis diperdalam ya, tentang patofisiologinya. Oke, uh, Sonia coba silakan baca monomer nukleotida dapat berkaitan nah ini mono mono tunggal merek itu unit nukleo itu inti jadi inti di inti sel itu ada molekul tunggal yang bisa berikatan ini namanya tuh ya. satu sama lain melalui ikatan fosfo di ester jadi nukleotida ini yang menyusun sih. DNA atau RNA. Nah, kurang lebih kayak ini, ya. Oke, jadi ini tipe ini soalnya ada pilihan memang dari file Word itu. Jadi kakak sebenarnya bingung juga arahnya mau uh, nyingkirin, ya, tapi ini masih yang penting kita tahu definisilah. lah, ya. Kalau tipikal soal ini kan belum kayak ada vignette, ya. Kasus klinisnya, ya kurang lebih kayak ini struktur strukturnya ini yang fosfat ya dulu kan SMA pernah belajar atom berpih, ya. nah itu kalau tidak nah inilah yang ikatan-ikatannya ya berpilin ganda jadi spiral ya eh nah. ya, jadi kalau di file ppt tadi ada kayak link ini kalau kalian bukanya makai uh, laptop ini bisa langsung diklik itu pembahasan yang lebih dalamnya muncul kayak website tadi. Nah, itu ya. Oke. Selanjutnya Adel coba. Silakan baca dan. Penyakit genetik dominan. Hipertensi Nah, kalau kakak ketemunya juga hipertensi ini multifaktor. Nah, tapi setelah kalau kakak baca lebih lanjut, kalau memang kalian terpaksa ketemu soal kayak ini lagi, besok lusa Senin. Nah, kakak lebih cenderung pilih cancer, karena cancer ini memang murni. Aduk permasalahan genetik, Nah, contohnya gambar ini nah dia jelas ada mutasi jadi kalau tanpa terjadi mutasi itu kanker ini tidak terjadi karena kanker itu kan terlibat ketika siklus sel itu tidak terkendali selalu membelah terus-menerus yang mana mestinya dia stop Nah jadilah itu kayak keluhan utamanya benjolan gitu Tapi beda dengan kalau hipertensi ya. Hipertensi memang ada peran genetik, terutama gen yang mengatur bagaimana kondisi histologi dari endotel pembuluh darah. Kita ketahui kan pernah belajar di histologi bahwa pembuluh darah itu punya beberapa molekul yang seperti elastin, kayak kalian belajar di nyeri dada kemarin, nah, yang menyebabkan sumbatan. Nah, kurang lebih kayak ini data-datanya dari European Society of Cardiology ini. Sudah terdata, ada beberapa peran gen. Memang rumit, ya? multifaktor. Jadi, tidak cuma satu gen. Kalau mau nyembuhin hipertensi dari terapi gen, jadi, lihatlah, ya, sebanyak ini aspek-aspek uh, yang perlu diperbaiki. Nah, kurang lebih jadi secara ilustrasi, ya bukan cuma faktor gen. Ada lingkungan yang berperan, jadi inilah irisannya ini perlu kita selanjutnya ada yang namanya precision medicine harus kita secara spesifik tiap pasien itu berbeda tuh ada pasien yang cuman masalahnya yang kiri lingkungan bermasalah contohnya kayak tinggal di pantai kayak itu kan banyak makanan asin atau dia think, uh, justru uh, lingkungannya bagus pola makannya tidak banyak asin-asin tapi genetik erisi Orang tuanya memang pembuluh darahnya sempit, ya. Nah, itu biasanya ada kasus-kasus dimana ada gangguan ya dengan ikat. Nah, kurang lebih kayak itu. Jadi kalau ketemu kayak ini, kakak lebih cenderung pilih cancer lah, yang lebih murni ya, dibanding potensi. Yang mudah-mudahan kak soal kayak ini tidak keluar lah besok, ya. Nah, selanjutnya fisiologi ya. Fisiologi ini kalian dapat kuliah ini kan. Ada prinsip stres dan adaptasi, bagaimana peran hormon, hipotalamus, hipofisis, ya, akses, ya, dengan adrenal, katanya, kan. Nah, jadi terus kalian dikenalkan dengan adaptasi untuk oksigen yang kurang, stres suhu panas, hiperterminya, atau daur hidup dan bioritme. Nah, stres aktivitas fisik, sama hubungan interkolerasi metabolisme Nah, nantinya setelah kalian tahu tadi dari fisiologi fungsi yang benar Ketika pasien ada keluhan kalian bisa mendiagnostik oh, Baik secara fisik, maupun secara penunjang Nah, yang fisik kalian mau tanya jawab, anamnesis ini Terus bisa pemeriksaan Baik yang secara umum, general, TTP, kesadaran gitu kan Maupun lokalis dari head to kan. Sama nanti penunjangnya bisa dari radiologi atau dari PA nah untuk radiologi kalian di blok ini cukup pada prinsip-prinsip ya, secara umum belum menginterpretasikan gambar sebenarnya tapi ketika kalian mau dapat gambar proyeksi nah secara anterior nah, ini lebih ke aplikasi anatomi ya, radiologi kalau PA ini aplikasi histologi justru ilmu jaringan nih cukup dua PA nih kalian belum terlalu PA yang sebenarnya bu PA itu nanti per sistem organ ada lagi. Nah, di blok ini kalian dikenalkan prinsip dasar patologi. Itu ada hipo mengecil, hiper berbihan ukurannya membesar. Kalau trofi itu mengenai ukuran, plasi itu mengenai jumlah. Kalau jumlah yang banyak. Kalau hipertrofi jumlahnya tetap tapi ukurannya membesar. Nah, kalau kematian sel, radikal bebas. Nah, ini kaitannya ada nekrosis. Ini yang tidak terprogram, faktor luar atau dari apoptosis dari internal lingkungan, nah, sama kematian sel. Ini contoh untuk dasar di diagnostik fisik. Nah, coba uh, Marsya, yuk baca Marsya. Bagian besar otot-otot ekstensel eksternal superior ya ini termasuk soal anatomi sebenarnya jadi ekstensor melebarkan kan? nah ya, Jadi kalau lokasinya sebenarnya di belakang kalau extensor tangannya bukan diinkarik dia di depan jadi salah pilihan anterior origo lokasi yang lebih proksimal nah ini lebih banyak di epikondil sakral miri Contohnya extensor carpi radialis longus. Nah itu insersi lokasi yang lebih distal. Kalau permukaan palmar bukan extensor tapi palmaris longus. Nah itu. Jadi ini sebenarnya ada di tabel Sobota kalau kalian mau review. Ya. ini kakak bingung juga apakah ini nyasar? Rekapannya kakak agak ragu sebenarnya. Tapi ini ada di word itu, word MCQ block 5. Ya. Jadi kakak ya coba bahas. Ini referensi contohnya dari Unhas ini, ya. nah, kalau diagnostik fisik yang lebih khas kayak soal ini, nah, coba Wardah, Yuk, silahkan baca Wardah. Seorang wanita 65 tahun datang ke UGD dengan keluhan sesak napas, dan demam sejak dua hari yang lalu, tiga tahun yang lalu, pasien pernah dirawat karena demam tindih demam tinggi disertai batuk dan sesak dirawat sesak dan dirawat dirawat dan dikatakan dokter menderita pneumonia setiap tiga bulan ini pasien sering mengeluh batuk berkeringat malam hari tidak nafsu makan setelah satu minggu ini pasien selalu mual dan muntah setiap makan sehingga pasien malas untuk makan riwayat perjalanan makan eh riwayat perjalanan penyakit saat ini dimulai dari nah ini contoh soal untuk yang kuliah anamnesis ya? RPP perjalanan penyakit ini kalau di penyakit dalam dulu diajari dari yang paling lama ke paling yang terbaru nah, jadi jawabannya yang ini yang pertama 3 tahun yang lalu karena penemani sampai dia sesak dan demam ini jadi yang keluhan utama sesak dan demam ya? keluhan yang membuat pasien berobat ke dokter Itu tadi anamesis. Nah Sekarang kita ke pemeriksaan fisik. Ya, coba Sapita ya, gantian. Baca Sapita. Seorang wanita berumur 20 tahun datang ke UGD rumah sakit dengan keluhan nyari ulu hati sejak dua hari yang lalu disertai muntah. Pemeriksaan fisik didapatkan nyari tekanan epigastrium. Bagaimanakah letak regio dari epigastrium tersebut? Nah, epigaster, ini sebenarnya ilmu dasar kalau kalian ketemu kayak ini, vinyat kayak ini, ini kan termasuk vinyat yang, oke okay lah, masih tiga kalimat, ya. beda dengan kayak misalnya vinyat yang kayak ini. Kalau kayak ini, ya, kalau misalnya ketemu kalian vinyat yang panjang kayak ini, besok, ya. tapi pertanyaannya letak regional. Nah, jadi ini kalau tekniknya, langsung baca soal. Ya. Baca soalnya dulu, baru vinyat. Nah, karena ngapain, kalau kayak yang tipe soal ini ini cukup dari regio epigaster otaknya ini hafalan anatomi ya tipe hipokondrium kanan dan kiri ya epigaster yang tengah jadi kalau kalian sudah hafal anatomi ya kayak seolah-olah memang panjang pinjat-pinjat ini tapi sebenarnya kuncinya di kalimat terakhirnya ya. paling ini regio abdomen ada yang Berdasarkan 9, ada yang empat, kan? Nah itu ya. Oke selanjutnya ini contoh soal patologi anatomi, ya. Asmida. ya. Silakan Asmida, hai, baca Asmida. Pada hari ke hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, menstruasi reguler di antara proses bawah ini mana yang sesuai dengan jaringan endometrium wanita ini sebelum onset pendarahan? Ini contoh respon, respon perubahan sel, adaptasi tubuh yang awalnya homeostasis sebelum mens, nah dia berubah. Jadi endometrium ini kan kalau kalian belajar di histologi, endodalametrium itu lapisan rahim, ya, bagian dari rahim. Nah, dia mati tapi terprogram. Nah, jadi dia sel endometrium selama siklus menstruasi ini sumbernya dari usu. Ya. Beda dengan nekrosis. Kalau nekrosis itu mati yang terpaksa. Ada mati yang oleh infeksi itu biasanya. Ya, stressor dari luar. Atau karena kurang oksigen. Kalau apoptosis ini maksudnya yang terprogram itu karena dia memang kan bulanan gitu kan nah ini contohnya dijelasin nih 28 hari siklus mens jadi kalau belum 28 hari belum mati nah, karena dia mati luruh ya, meluruhnya dinding rahim itulah yang disebut dengan definisi mens psikesi, ya autofagi auto itu sendiri fagi makan kan atrofi a tidak trof trof bergerak maksudnya tidak bergerak tuh tidak membesar lagi ya ukuran selnya. Nah, nekrosis yang kematian terpaksa tadi, kematian yang akibat yang tidak terprogram maksudnya itu. Kalau caseosa case, case itu keju, kejunya contohnya pada kasus TB kelenjar Kalau TB kelenjar ada benjolan itu biasanya pasiennya ada penurunan berat badan, nafsu makan berkurang ya. Batuk pilek mungkin, keringat malam. Nah, itu kayak cheese, cheese ya. Kata dasar dari kaseosa ini. Nah, kata dasar cheese itu kan keju ya. Nah, jadi kayak keju tuh nanti. Keju nih kan karakter listriknya kuning, kalian bayangin. Oh, makan keju ya. Kayak cheese gitu. Nah, jadi kuning, kental kayak itu kan. Nah, meleleh. Nah, beda dengan liquid efektif, efektif kalau cheese ini kan sebenarnya agak lebih ada padatan ya, walaupun padat meleleh itu. Nah kalau liquid efektif ini kata dasarnya liquid, liquid ini kayak banyu, nah cairan ya. Jadi padat kepadatannya lebih kurang. Tuh, ya. Jadi dipakai keyword-keyword kayak gitu, ya. kalau ngapal PA lu tahu artinya. Nah, itu tipsnya Okay. Selanjutnya tentang IT terapi ya. Nah, setelah tahu kalian oh yang normal ada perubahan tadi kan, ada stresor. yang dibuktikan dengan PA tadi. Terus mekanismenya setelah kita diagnostik, kita tanya anamnesis, pemeriksaan fisik menunjang. Nah, kita tujuan dari pasien berobat kan dapat terapi ya. Terapi ini dibagi jadi medikamentosa pakai obat sama yang non Nah di blog ini kalian dikenalin dengan ilmu farmakologi hasil obat semua farmasi cara pemberiannya. Nah tapi ada juga yang untuk beberapa kasus contoh kayak kasus kasus shock di skenario C dan D kalian perlu ngasih infus. Nah ini kalau infusnya ngajar anestesiin ya? nah, dasar-dasar resusitasi Chang cairan keren apa terapal jenisnya senyala ya elektrolit nah. dan juga ada penunjangnya nanti pemberian gizi jadi ibaratnya nanti kalau belajar terapi ini kayak ini di tangan kiri kalian pegang obat di tangan kanan kalian pegang makanan nah, jadi harus seimbang kanan kiri harus dikasih ya. nah jadi kalau farmakologi kalian ini dikenalkan di blok ini yang basicnya dulu, makanya ini terkait Nah ini yang di skenario nyeri dada ya, yang lebih banyak. cuman kita bahaskan mengenai obat ISDN kan? Nah sebenarnya ada juga yang berdampak pada homeostasis ini, simpatomimetik, simpatolitik beta blocker, alpha blocker ini contohnya. Ini terkait dengan saraf otonom intinya, simpatis, parasimpatis, simpatis fight or flight, parasimpatis stress or digest kan? Mimetic, mimetic itu artinya keywordnya itu mimik. Ya. Nah, mimetic ini mimic artinya menyerupai atau meningkatkan. Intinya menaikkan. Kalau litik ini lisis, kata dasarnya lisis, artinya pecah. Kalau pecah berarti turun fungsinya. Kurang lebih kayak itu ya. Jadi, afalinnya dari arti. Words by words, terminologi ya. Nah, setelah tahu hasil obatnya, kalian baru bisa memutuskan gimana nih pemberiannya. Kita harus tahu dulu sediaannya ada padat, setengah cairan ya. Nah, sama nanti ada namanya resep. Nah, ini farmasi nih. Ya. Kaitan kalian nulis resep. Jadi harus apa beberapa bahasa Latin nanti, ya. Nah, contohnya kayak ini. Ya. Oke. Sonya, ya, silakan. Baca son. Dokter Rani. Bentar, Pak. Dokter Rani menuliskan resep dalam bentuk racikan. Dalam resep yang lengkap harus ada nama obat, dosis, cara pembuatan, jumlah, dan aturan pakai obatnya. Bagaimana menulis singkatan dalam bahasa Latin yang artinya Campur dan buatlah kalian sebanyak 15 bungkus. Mungkin D kali, Pak. Oke. Okay. Ya, jadi yang penting tahu Romawi kalau bahasa Latin ya. Nah, 15 ini kan sama dengan 10 tambah 5, kan? 10 itu X, 5 itu V. Nah, kalian jadi harus hafal Romawi. Ya. nah sama kalian tahu campur ini bahasanya paling enggak mix ya. sebenarnya bukan mix pakai ek misafah gitu. misafah nah lap ya. nah. kalau dia ngomong apa singkatan campuran menurut kalian kalian ini yang dari lagnya itu ya Nah nah dia nak racikan, racikan ini biasanya pulverous, ya. bubuk. nah inilah yang ini. kalau DTD ini artinya dosis terbagi. Ya. nah dia kan ini baru nyebut bungkusnya. dosis terbagi itu misalnya mau dibuat dua kali satu atau satu kali satu. jadi kayak tuh. sebenarnya kalau bahasa latin ini jadi lebih ke arah ini ya memang singkatan-singkatan ya nah. oke Adel yuk selanjutnya acara obat simpatolik mampu menurunkan tekanan darah karena nah ini Maafkan, kak Simpatis kata dasarnya, dan litik-litik menghancurkan tadi kan? Jadi menurunkan langsung. Nah ini kalau menurunkan menghambat langsung. Reseptor alfa pada pembuluh darah tepi. Ya. Menghilangkan. Ini dari definisinya. Jadi kaget nanti ada kaitan dengan noradrenalin. Ujung-ujung ya. serap simpatis pembuluh darah. Nah jadi intrasel otot polos di endotelnya yang di ini Atau jadi maksudnya tidak terjadi kontraksi di otot polos kalau kontraksi kan pembuluh darah nyempit jadi dia relaksasi dia tenang istirahat jadilah dia melebar dengan pembuluh darah yang melebar tekanannya turun jadi paham konsep yang pipa tadi kayak kalian nyemprot lah nyemprot selang kalau kalian pencet kan sempit tuh hasil konstriksi jadi tinggi ya. pancuran dari airnya tapi ketika kalian enggak pencet saat misalnya nyiram kembang atau nyuci mobil dia justru lambat ya itulah tadi ya. setelah dari farmakologi, dari ngasih obat kita nah gitu perlu sebenarnya kalau gizi ini ada bagian khususnya kalau di puskesmas itu biasanya yang lulusan politek gizi, cuman kita sebagai dokter kita perlu tahu nih apa beberapa kasus yang perlu intervensi gizi, contohnya kalau kayak skenario pertama kemarin kan tentang obesitas lemak berbi, atau kencing manis, nah sama ada ini IT dari dokter anak kan kalian mikronutrien, mikro mikro artinya kecil nah tak sama penyakit ini kalau yang sering contohnya kayak zinc zinc ini seng tentang ke diari ya kasus apa lagi nih fa mikronutrien ini mikronya jadi yang zat-zat gizi -E yang dalam jumlah kecil dia tidak terlalu banyak karena ini zn Fe ini kan logam sebenarnya fa ini contohnya anemia ya. kasus anemia apa lagi anemia defisiensi besi ya zn ini untuk diari jadi ada tablet zinc tuh untuk regenerasi epitel usus, dikasih oralit sama beberapa elektronik elektronik ion natrium kalium. Nah, tapi di gizi nanti kalian ketemu soal justru kayak ini. Oke, coba Marsha baca Marsha. Lelaki usia 40 tahun dengan tinggi badan yang cm dan berat badan 60 kg berkegiatan derajat ringan. BMR sama dengan 66,42 ditambah 13,75 dikali badan ditambah 5 dikali tinggi badan dikurangkan 6,75 dikali kali umur. Jika lelaki di atas soal nomor 1 itu sepanjang harinya hanya menyantap makanan berbasis protein, maka energi yang digunakan untuk TEF atau Thermogenic Effect of Food ialah ya jadi ini memang terpaksa ya kalau BMR nambah rumus ya. nah. ini jadi konstantanya kalau tergantung konsumsinya protein saja atau nomor saja kalau nah, kasus ini kan 20% kan Bentar, kak kok yang rumusnya itu ada di PPT juga? Kan, kak, ada ini rumusnya. Ini, ini ya, kalau soal yang bagus, sebenarnya memang harus ngasih rumus juga, ya. karena ini, ini kan sebenarnya bukan kompetensi dokter umum. Ya, kagak di puskes selama intensif ini selalu konsul ke bagian gizi Nah jadi yang penting jadi kita got to know nah bahwa ketika pasien misalnya nanya dok ngapa dok makan aku nih cuman ada protein benak ini berapa nih efek dari panas satu kalorinya nah, ketika pasien nanya kayak itu kita tahu nah perhitungannya kayak ini ya. jadi ada rumus BMR tadi nah. Dikali dengan berat badan kan, ya ini mesin sebenarnya sih boleh pakai kalkulator. Kalau pengalaman Kakak, MCK sih dulu boleh ya. Kita buka, buka kalkulator. Cuman kalian hati-hati pas kalian mau ngorek, ya kan, biasanya tidak boleh buat kertas kan, kalau itu. Jadi kalian buka WordPad, ya? WordPad atau Microsoft Word. Tapi biasanya kalau Microsoft Word curiga, ya. Pemimpinnya lebih aman pakai wordpad. Jadi sebelum kalian pakai ke kalkulator. Kalian ketik di sini. Misalnya tadi kan. 6,42 gitu kan. Ditambah. Nah, 13,75. Ketik ah, ya Di sini. Rumusnya. Jadi ketika misalnya kan Kadang kalkulator ya. Kalian salah pencet. Ya kan. Kalau kalkulator kalian salah pencet. Misalnya kalian kali kan. 6,42. Nah. Ini kan atau misal C CE tadi nah itu susah kan jadi kalian lupa nah, bikinlah pakai wordpad ini trik kalau ujian nanti ada soal hitungan ya jadi ya kalau kalian tidak boleh bawa kertas terpaksa pakai wordpad ini ya memang lebih uh, ribet sih ya, dibanding kalau kita pakai ya kalau kita hitungan pakai pensil enak kan nulis rumusnya dulu terus kita masukin angka kan kita belajar matematika fisika lah diketahui ditanya dijawab kan bulatan ya 352. oke okay. jadi ini ya. jadi yang ppt kakak ini boleh kalau kalian mau print nanti checklist. list catatan kuliahnya udah apa yang sudah direview, di review terus coba dibaca lagi keyword-keywordnya yang stabilo -stabilonya. kalau ada yang masih bingung diperdalam ya teorinya hubungkan teori di slide dengan tutorial Nah itu biar lebih paham ya. jadi ada sense kliniknya sama di PPT itu kakak lah bikin rekap linknya ya. link kuisisnya nah, kalau memang misalnya kalian merasa ah kayaknya farmakologi yang lebih ragu nah boleh klik yang C ini atau yang A ya. Nah nanti kan setelah TO ada flashcard nanti, ya. jadi flashcard ini kalian prioritaskan ya. soal yang terjawab salah. Jadi nanti bisa diblok keyword. Nah keywordnya itu diblok yang dari quiz tadi di tekanan. Nah jadi usahain cari ini, ya ini kan banyak sebenarnya referensi gambar atau video, nanti kalau kalian uh, pakai yang langkah-langkah ini nah, ini, tapi carilah coba yang konten ada jembatan kode atau mnemonik, biar ngapalin mudah ya. Yaitu. Nah. jadi itu tadi uh, refresh teori singkat, nah, sama yang ini beberapa spoiler soalnya. Nah, kalau MCQ kita mau sudah ngapal, sudah titik koma, tapi ketika ngadapi soal belum ini, nah memang dari pengalaman soal inilah, practice make perfect konsep MCQ. Nih jadi kakak kasih kalian asesmen awal dulu. Ya. Kalau kalian sudah ngerjain ini, nah. kalau sempat nanti kita bahas sorenya nih. Mungkin Zoom meeting ini kan habis nanti tiga menit lagi. Ya. Kakaknya meeting setelah kalian selesai seluruh assessment ini. Nah atau kalau tidak sempat kita bahas besok. Ya, nah, pertama kita prioritaskan yang kalian soal-soal yang belum paham ya, yang kategori merah tadi nanti satu ya nah, itu ya Jadi setelah setengah jam kita tadi review teori atau TO dulu ya. Nah, baru besok kita bahas yang TO ini ya. Kita mulai ya, 3.